Ada apa kabar nih? Kamu membawa ke usaha, nih berikut uang finance, kasih tahu strategi menjaga dan mengembangkan bisnis. Patengin terus ya! Nah yang pertama, memberikan diskon dan penawaran yang menarik. Yang kedua, melakukan kolaborasi. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan para pelanggan. Yang keempat, membuat inovasi atau ide baru. Nah yang terakhir, mengiklankan produk melalui media sosial.